Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. gerakan Surat keputusan garis miring garis miring garis miring 2022. Tentang Pengesahan susunan pengurus pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Polroko, masa khidmat 2021-2025. 900 pimpinan pusat gerakan Pemuda Ansor menimbang dan seterusnya memutuskan menetapkan satu mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Ponorogo Masa Khidmat 2021-2025 sebagaimana terlampir. Dua, memberi amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Ponorogo Masa Khidmat 2021-2025 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan. 3 surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 6 Desember 2025 dan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 23 Syakban 1443 Hijriah, 26 Maret 2022 Masehi, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Ketua Umum Haji Yakut Khawil Qaumas ditandatangani, Sekretaris Jenderal Abdul Rahman ditandatangani. Susunan Pengurus Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansur Kabupaten Ponorogo Masa Khidmat 2021-2025 Pengurus Harian Ketua Muhammad Ilham Wakil Ketua Samsudin Wakil Ketua Alfim Noviansyah Wakil Ketua Marianto Umar Wakil Ketua Arif Wijayanto Wakil Ketua M. Kholis Hidayat Wakil Ketua Eriva Khairil Anam Wakil Ketua Sikir Utomo Wakil Ketua Aris Tantawi Wakil Ketua Ahmad Farid Zainun Fatawi Wakil Ketua Muhammad Latif Nahrawi Wakil Ketua Ahmad Muhajir Wakil Ketua Yoyok Heri Saputro, Sekretaris Edi Setiono Wakil Sekretaris Roni Yudianto Wakil Sekretaris Asmi Mutamni Malhuda Wakil Sekretaris Lutfin Mahlamidah Wakil Sekretaris Wahyu Saputra Wakil Sekretaris Jamroni Muzianur Rozikin, Wakil Sekretaris Imam Syafi'i Wakil Sekretaris Ahmad Rizkullah Aris Wakil Sekretaris Ferry Fairul Imam Mukhlis Wakil sekretaris Rafid Al Akhroni, wakil sekretaris Is Haryanto, wakil sekretaris Sunarto, wakil sekretaris Kiartono. Bendahara Nur Abidin, wakil bendahara Muhammad Mas'ud, wakil bendahara Fahruz Zaman Hidayatullah, wakil bendahara Muhammad Fahmi Sanafuddin, wakil bendahara Farid Nur Diansyah, Dewan Penasehat, Ketua Terturansus Haji Fathul Aziz MA, Wakil Ketua Insinyur Haji Insinyur Haji Rahmat Irianto, Sekretaris Junedi Sukarta SH, Wakil Sekretaris Joko Susilo MPD, Anggota Dr. Ida Mustafa MPD, Jamal Mustafa MPD. M. Saiful Islam, Imam Muttaqin, Heru Susanto, Dewan Instruktur Ketua Samsul Ma'arif, Sekretaris Ahmad Daroini, Anggota Agus Ferul Hadi, Dwi Agus Prayitno, Edi Suryono, Saiful Fatoni, Maksum Syah, Imam Mahfud. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemujaman Naskah Baian oleh koordinator wilayah Jawa Timur pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Haji Abid Umar, Esa M. hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an, ila an la ilaha illallah, Wabil Muhammadin Wabil Muhammadin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radi billahi Rabbana. Amin billahi Rabbana. Wa bil Islam dinana. Muhammadin nabiyya wa rasula. Muhammadin Indonesia san wa watana. Wa binatul ulama'i jam'iyatan waqti qada waqi demi Allah sebagai pengurus gerakan pemuda Ansor saya berjanji Bahawa saya dalam menerima jabatan pengurus pimpinan cabang gerakan pemuda Ansor akan menjunjung tinggi Ajaran Islam Ahlu Sunnah Wal Jamaah Bahwa saya Dalam menerima jabatan pengurus pimpinan gerakan pemuda Ansor Akan menjunjung tinggi Amanah yang dipercayakan Kepada saya Oleh organisasi Dengan penuh rasa tanggung jawab Bahwa saya dalam menerima jabatan, pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menunaikan segala kewajiban saya guna terwujudnya cita-cita Gerakan Pemuda Ansor dengan berpegang teguh pada peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. Bahwa saya, bahwa saya selama memegang jabatan pengurus pimpinan gerakan bunda Ansor tidak akan sekali-kali ya, sekali melakukan sesuatu bahwa. yang dapat merusak disiplin, ya, disiplin dan merendahkan martabat organisasi Robi ilman nafi'ah fahma Al Allahumma sur wala Wa lana wa latamkur alayna, wahdina wa yasir huda ilayna, wansurna ala man bahil alayna, yadal jalali wa nikrom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan diperselahkan duduk kembali. sesi foto bersama dengan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor dan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor kepada Sahabat Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor dan Haji Muhammad Safiq Safi L.C. dipersilakan mengambil tempat.